Maka Malaikat Maut mendatangi Iblis untuk mencabut nyawa Iblis secara kasar. Malaikat Maut pun membentak Iblis. Wahai Iblis laknatullah rasakanlah kepedihan kematianmu sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan selama ini. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah terhadap kamu, maka kemanakah kamu hendak lari? Iblis pun mencoba melarikan diri, namun dalam sekejap Malaikat Maut telah sampai terlebih dulu di hadapan Iblis. Tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi di hari kiamat bagi Iblis. Kemudian iblis bertanya, minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku? Kamu akan diberi minum dari neraka latha, siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat-lipat ganda. Mendengar ucapan malaikat, multi Iblis pun jatuh ke tanah dan menjerit sekuat-kuatnya. Ia berlari dari barat ke timur, hingga akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana dia pertama kali diturunkan. Di tempat itu, iblis sudah dihadang oleh malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Pada saat itu, bumi bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka. Iblis merasakan siksa Sakaratul Maut yang amat Sangat mengerikan dan menakutkan